Tuhan pemutih, terus kemudian ditempelkan ke vagina Anda Vagina Anda meletaskan darah Assalamualaikum Tadi kita sudah menyaksikan Suki itu atau Desnur yang kita kenal di alam kubur Sebenarnya siapa? Jadi bukan ulama Dia sales pembalut wanita Tapi para tolo, para kamrat menganggap dia ulama Makanya bacotnya itu yang butuh disumpal pakai pembalut itu Matamu. Dia lagi stres, lagi panik Dengan kasus-kasus hukum yang menjerat dia Saya cari alamat dua orang Yang soal di NKRI Yang satunya Banser itu, Saya cari sampai sekarang alamatnya Yang di Youtube itu Yang katanya ngaku teman saya, ngaku kenal saya ngaku nolong, saya nungsep di JPL Mana alamatmu? Sekarang gajan aku yang ngejar kamu Kamu dari dulu ngomong di Youtube, tapi biarin Mana Gus Nur, mana Gus Nur Mana Gusnur, mana Gusnur? Taek ngomong tok Kalau Gusnur mau nyari saya, nyari alamat saya Bukankah dia sudah tahu rumah saya di Semarang, di mana Di Gresik di Banyuwangi, di mana Dia pernah nginep kok di sana Mana? Kamu fitnah saya ya? Kamu selalu ngurusi hidup saya, tak biarin kamu Karena aku fokus, urusanku adalah rezim Yang di mataku pengkhianat Tapi kamu selalu ngurusi pribadiku 8 bulan ini, tak biarin kamu Tapi sampai detik ini ternyata kamu sok Bus nur berjiwa dan bermental bocah artinya apa? Ketika bocah itu memegang coklat, namun dikatakan itu yang dipegang krupuk, dia ngambek, wadul, mengadu kemana-mana. Mungkin kalau memungkinkan dia akan ngadu ke bapaknya. Matamu. Terus oh, sekarang apa nyari kamu. Mana alamatmu Tulis di sini. Gaus omong. Aku sekarang yang ngejar kamu. Wallah Ikan. kalau aku merah-merah aku enggak seperti kamu hei umat semua cari si atatri ini aku yang ngejar dia sekarang emang kamu siapa yang punya umat itu kelas nabi kiai aja hanya punya santri kok sedang kamu Ustadz aja ustad gadungan Cok. receh kalau ngelayani kamu ini aku yang ngejar kamu sekarang